Halo, teman-teman. ini kita akan melihat-lihat boneka dan mainan yang ada di Asia Plaza Tasikmalaya. Oh ya, teman-teman, lihat! Wah, di sini ada mainan keren, ya. Coba kita lihat lagi, teman-teman. Ada Barbie, ada boneka-bonekaan. Kemudian ada apa lagi ya teman-teman Mari kita lihat bersama-sama Ada kepiting juga teman-teman Kira-kira harganya berapa ya Wah ini mainan laut teman-teman Dan ini ada juga binatang Wah ada singa, jerapah. Wah keren teman-teman Kita lihat lagi. Wah, ada robot. Kemudian ada apa lagi ya? Kita geser-geser geser. Wah, ada jerapah, ada zebra, ada macan tutul, teman-teman. Ada mobil-mobilan juga. Wih, mobilannya keren ya. Kemudian ada main kencrengan. Terus Wah Ada minian, Teman-teman Ini mainan bongkar pasang Keren Kemudian ada apa lagi ya teman-teman Mari kita lihat lagi teman-teman Wah Ada eksavator Wow Keren Keren-keren Keren, keren, keren bilangnya banyak sekali ya teman-teman, wih, ayo kita lihat lagi teman-teman, wah itu apa ya? ternyata di sini juga menyediakan mainan untuk wanita atau perempuan. Wah ada perlengkapan untuk memasak, menjadi bidan, merawat, banyak ya teman-teman, lengkap deh. Ayo kita lihat lagi teman-teman. Wah di sini ada roti. Ini kue-kuean teman-teman. Kue mainan ya, nggak boleh dimakan. Wah ada rumah juga. Wah keren. Ada istana Barbie. Wih lucu-lucu ya. Istana Barbie-nya bagus. Ayo kita lihat lagi teman-teman. Wih. Di sini ada magicom juga, teman-teman, untuk memasak nasi, ada mesin cuci, Terus ada mixer juga. Wah, ini untuk menghaluskan telur, banyak sekali mainan wanita dan perempuan ya, teman-teman. Wah, ada apa lagi ya? Ayo kita lihat lagi. Wih, di sini ada mainan. Keren. Dokter lagi lagi lagi. Wah, ini ada uno teman-teman. Ini bisa untuk main kartu teman-teman. Keren ya. Eh, kira-kira berapa ya harganya ya teman-teman? Mari kita lihat. Harganya sekitar hmm... 57.000 Ya, teman-teman. Wah, ada pancing-pancingan ikan, teman-teman. Wah, keren keren! Di kita nanti bisa memancing, teman-teman. Ayo, -teman. nah, kita, kita lagi. Wah, ada apa lagi, teman-teman? Wah, ada boneka Barbie. Wah, ini boneka Barbie yang muslimah, ya, teman-teman. Dia memakai hijab. Ada juga kok yang cowok. Wah, oh. yang cowok teman-teman. Keren ya. Ada kereta api juga. Kemudian ada mobil-mobilan juga teman-teman. Wah, ini ada Barbie lagi. Ada ratu Barbie. Keren-keren. Oh. Banyak sekali jenis-macam ratu Barbie ya teman-teman. Wah, ratu Barbie-nya cantik, cantik. Oh. Pasti teman-teman yang sebagai wanita pasti menginginkan ini. Wah, karena ini seru sekali buat bermain. Iya <laughs> teman-teman. Wah, bajunya warna-warni. Ada cowoknya juga, ganteng ya teman-teman. Wih. Bagus. Oh. Ya teman-teman, keren sekali. Wah rambutnya panjang Terurai Warna bajunya Warna-warni teman-teman Sangat indah bukan Harganya sekitar hmm, 50 ribuan teman-teman 50 ribu teman-teman bisa mendapatkan ini Wah keren ya teman-teman Tampil cantik berbinya ada yang berhijab, ada yang tidak memakai hijab Yang berhijab terlihat lebih anggun Wah, keren teman-teman sini juga menyediakan baju gantinya ya teman-teman Wah, kita lihat lagi teman-teman Wih, berbinya banyak sekali jenisnya Jadi bingung milihnya kira-kira yang mana ya teman-teman? Wah bagus sekali, cantik cantik, aku suka suka. Me! Segera teman-teman berkunjung. ke Wah ada boneka ini juga teman-teman. Wah cute sekali bonekanya lucu dan imut. Jadi pengen bawa pulang sini juga ada peralatan memasak juga wih berbinya teman-teman bagus banget wah kali ini cukup segini dulu ya teman-teman lain kali kita akan bahas lagi berbinya sampai jumpa teman-teman